terkait surat penagihan menuju lokasi anda, lokasi yang mana, lokasi rumahkah, yang sesuai KTPkah atau yang mana dan tempat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber siya ya yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like dan sudah ya udah ngeser -nge semua video-video kita Dan mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi Sehingga kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan kehidupan hari ini tanpa harus merasakan diskriminasi karena hari ini banyak dari teman-teman kita yang terlilit dengan hutang aplikasi pinjol ini masih merasa berada di bawah tekanan. Sehingga semua masalah ini bisa segera terselesaikan. Amin. Ya Robbal Amin. Oke baik ya sebelum memulai video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu kalian menonton video ini dari daerah mana saja.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 Hari ini itu dianggap penipuan ya. Hari ini udah banyak juga korban yang bertambah yang mengatasnamakan channel YouTube Info Pinjol Terbaru. Jadi pada video kali ini akan kami pastikan kami tidak pernah memberikan dan meninggalkan nomor kontak apapun. Baik, ya. Hari ini kita pengen ngebahasin tentang 5 aplikasi raksasa yang hari ini sudah di-download lebih dari puluhan juta orang. Dan hari ini mungkin penonton di video kali ini sedang bertanya-tanya, atau mungkin ada yang sudah mendapatkan uh, pemberitahuan melalui WA atau SMS atau email, ya kan, atau berbentuk foto, baik surat somasi ini itu segala macam. Nah, bang, aplikasi apa sih yang hari ini pengen abang jelasin? Pada video kali ini, kita pengen ngebahas tentang Shopee. Shopee PayLater, Shopee SPayLater itu tergabung dalam namanya Shopee dan yang kedua Kredivo, Akulaku dan Home Credit ya, ada 4 5 dan yang terakhir itu Julo ya dan ada yang bertanya tentang mau cash belakangan ini banyak ya, mau cash jadi ada 5. Shopee, Akulaku, Kredivo, uh, Home Credit dan Mau Cash 5 ya. Oke. Okay. Hari ini siapa yang belum mampu melakukan pembayaran di 5 aplikasi atau 6 aplikasi raksasa yang tadi kita sebutkan Dan hari ini sedang panik karena mendapatkan beberapa uh, apa ya tagihan yang, yang hari ini belum mampu dibayarkan Dan di video kali ini kita pengen tunjukin dulu di belakang layar monitor berikut ini Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini Oke ya kita baru aja ngedapetin uh, pesan di snack video dari seorang follower kita ya di situ mengirimkan ya tertanda 30 Januari 2023 agenda kunjungan tim kolektor lapangan perihal tunggakan aplikasi aku laku atau lajada nah siapa hari ini yang mungkin nama ujungnya ini aku laku atau lajada atau mungkin pernah uh, Shopee atau mungkin Kredivo ya banyak ya Nah kita pengen bacakan dulu ini Terkait surat penagihan menuju lokasi Anda dan tempat kerja Anda Didampingi pihak desa setempat untuk konfirmasi alamat yang valid Hari ini pukul 4 sore Tim kami akan menuju lokasi untuk penagihan langsung diharapkan untuk Bapak Ibu untuk mengecek kelengkapan dokumen ya atau surat tagihan dari tim kami penagihan ini sudah di luar tanggung jawab perusahaan aku laku ya silahkan konfirmasi jika sudah melakukan pembayaran katanya seperti itu jadi ini kita harus sedikit cermat ya untuk bisa menanggapi surat-surat atau pesan-pesan yang seperti ini itu uh, jangan sampai salah dalam mengambil langkah apalagi mengambil tindakan ya kan yang hari ini sedang mengalami masalah belum mampu melakukan pembayaran itu kalian yang pertama harus cukup tenang ya contohnya seperti surat atau WA yang dikirimkan tim penagihan ini ya tertanda tanggalnya oke okay? dan yang kedua agenda kunjungan tim kolektor lapangan perihal tunggakan aplikasi Aku Laku atau Lajada. Nah, ini eh, tim penagihannya, ini bukan ya mungkin ini sah-sah saja bukan dari pihak pertama atau pihak langsung dari Aku Lakunya karena mungkin yang bersangkutan bisa saja ini sudah lebih dari 390 hari atau mungkin beberapa hari sehingga ini dialihkan kepada tim penagihan pihak kedua atau ketiga. Nah yang kurang sedikit profesional selaku penagih itu tadi ya kan Terpesan kayaknya penagihnya malas sih ini Karena dia menempelkan nama tunggakan aplikasi aku laku atau lajada Ya kalau aku laku aku laku saja lajada lajada saja Toh ini kan memang beda perusahaan bukan satu induk dan bukan satu perusahaan Gua pengen pesan kepada abang-abang DC ya tolong untuk sedikit lebih profesional selaku tim penagihan ini juga bisa menjadi salah satu pembelajaran untuk perusahaan aku laku atau lajadanya ya kan karena mereka di sini terkesan malas karena mereka membuat aku laku strip lazada kalau memang mau melakukan penagihan aku laku ya penagihan aku laku saja jangan ada dua nama seperti ini kesannya seperti hanya broadcast ya kan kirim uh, sesuai dengan siapa-siapa yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran. Itu yang pertama, ya kan? Dan yang kedua, katanya terkait surat penagihan menuju lokasi Anda dan tempat kerja Anda. Kita berhenti dulu di situ. Terkait surat penagihan menuju lokasi Anda. Lokasi yang mana? Lokasi rumahkah yang sesuai KTP kah atau yang mana dan tempat kerja Anda? Yang terhormat Bapak Ibu Jk, kami ingin bertanya apakah misalnya memang ada debt collector lapangan baik dari aplikasi apapun boleh tidak kalau mereka melakukan penagihan ke tempat kerja. Nah kalau seandainya boleh kami menunggu dan kalau seandainya tidak berarti itu sama dengan melanggar ketentuan hukum. Kira-kira apa ya tuntutan hukumnya ketika si debitur ditagih di tempat kerja dan akan kita share nanti di video yang selanjutnya oke itu udah terjawab ya didampingi ya terkait surat penagihan menuju lokasi anda dan tempat kerja yaitu nanti akan kita bahas lagi didampingi pihak desa setempat untuk konfirmasi alamat yang valid jadi selama ini pihak aplikasi memberikan pinjaman apakah mereka mau menerima data bodong saya rasa sih enggak, itu ditandai dengan kita menyertakan foto KTP saat berselfie dan foto KTP bentuk fisiknya secara keseluruhan Berarti itu sudah cukup valid, kalaupun ada yang memang mau menipu ya mungkin sah-sah saja Nah saya yakin dari 98% peminjam itu sudah memberikan data yang valid Termasuk di dalamnya nama yang harus sesuai dengan nomor rekening Itu bisa dipastikan dari Bentuk KTP ya kan didampingi pihak desa setempat. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita sempat melihat ya. Ada debt collector lapangan yang ngajakin debitur belum mampu melakukan pembayaran itu ke rumah perangkat desa. Gak tau mau ngapain. Seharusnya kalau memang mau uh, menggunakan perangkat desa ya tim debt collector lapangan itu kan. Uh, orang luar ingin melakukan penagihan. Nah, mungkin secara peraturan orang yang ingin melaporkan adanya di situ mungkin ya mereka akan bilang kita wajib lapor kepada Pak RT dan PRW itu kalau kita menginap katanya. Karena ada peraturannya seperti itu. Nah, kenapa ketika ingin melakukan penagihan mereka bawa-bawa PRT dan sampai dengan hari ini belum ada kejadian yang seperti itu. Itu sih jawabannya, ya kan. Jadi mereka bilang didampingi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 kalau nanti debt kolektor lapangan uh, dari aplikasi tersebut datang ke rumah pihak perusahaan aku lakunya itu nggak uh, yang pertama memberitahukan ya untuk mengecek kelengkapan dokumen. Nah ini yang paling banyak dan hari ini debitur galba itu juga punya hak ya. Dan di sini tim penagihannya juga sudah memberitahukan ya Agar mengecek kelengkapan dokumen atau surat tagihan dari tim kami Apa yang hari ini menjadi hak kalian ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran Yang pertama itu kalian berhak untuk mempertanyakan KTP dan ID card pekerjaan mereka Loh bang itu siapa yang bilang silahkan searching langsung dari pihak-pihak pihak yang mungkin lebih paham tentang ini itu fungsinya apa? Supaya kita bisa mencocokkan, menyesuaikan nama KTP-nya dengan ID card pekerjaannya. Itu nanti bisa saja terjadi penipuan. Nama KTP-nya berbeda dengan ID card pekerjaannya. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, itu hak kalian untuk mempertanyakan ID card pekerjaan dan nomor KTP-nya. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya sesuai dengan... Hmm, ini yang dikirimkan dari pihak aplikasi mengecek kelengkapan dokumen atau surat tagihan dari tim kami setelah KTP dan ID IDK pekerjaan kalian bisa melihat surat penagihan Kurat, surat kuasa penagihan yang ditugaskan ke siapa dan kalian berhak mempertanyakan berapa jumlah tagihan biaya denda bunga ini itu segala macam ada 4 atau 5 udah gue share di video-video yang sebelumnya ya. jadi untuk yang baru bergabung bisa langsung cek saja di video yang sebelumnya dan di sini, penagihan ini sudah di luar tanggung jawab perusahaan. Aku laku ini, dc-nya sih, ini yang sepertinya kurang paham ya. Dan kepada pihak aku laku, ini tolong kepada dc-nya ini supaya diperingatkan ya. Kan, penagihan ini sudah di luar tanggung jawab perusahaan. Aku laku jadi yang memperkerjakan penagihan itu siapa? Kalau bukan aku laku, nah, kalau seandainya terjadi apa-apa. Yang ditagihkan atas nama aku laku. Jadi memang kesannya seperti apa ya. Kurang profesional ini. Mudah-mudahan ini pembelajaran untuk aplikasi aku lakunya. Untuk memperkerjakan DC yang lebih profesional. Yang memang sudah mendapatkan pelatihan. Supaya perusahaannya nggak rugi. Ya kan? Kalau gue sih mungkin ya nggak. Gue bersifat netral. Tapi gue pengen ngasih tahu. Ini aplikasi aku laku sudah dengan salah sepertinya sih kalau asumsi pribadi aku memperkerjakan DC yang seperti ini, jadi sini nggak jelas kesannya hanya asal-asalan saja ya kan kalau menurut asumsi pribadi aku. Jadi kita ke pokok permasalahannya. Gua pengen ngasih tahu untuk semua aplikasi yang mengancam, yang mengirimkan, yang menakut-nakuti dan memberikan aba-aba bahwasannya. Akan menurunkan DC lapangan. ya Biasanya dan pada umumnya itu belum memiliki debt collector lapangan. Karena untuk daerah-daerah yang sudah memiliki debt collector lapangan. Mereka tidak akan takut-takuti kalian seperti ini. Mereka akan langsung saja datang ke rumah kalian melakukan penagihan dan kunjungan. ya Tanpa harus memberitahukan. Dan memberikan aba-aba apapun. Kalau seandainya mereka memberikan aba-aba. Atau pemberitahuan mereka ingin datang ke rumah kalian. Jelas kita tentu akan kabur di luar. Ya, itu kata kunci dan rahasia dari setiap penagihan-penagihan yang seperti ini. Dan untuk semua aplikasi-aplikasi besar hari ini. Memang mungkin sudah memiliki debt kolektor lapangan. Tapi tidak untuk di semua daerah. Jadi nggak perlu panik dan jangan buru-buru panik dan buanglah semua rasa takut yang hari ini sedang kita ciptakan sendiri Oke okay? jadi udah cukup jelas ya yang hari ini sedang mendapatkan uh, agenda kunjungan tim kolektor lapangan melalui pesan ini siapa aja Bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini Oke okay, jadi mungkin itu dulu yang belum sampaikan nah? dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua